Doa kepada Santo Antonius dari Padua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Santo Antonius, penolong kami, dalam menemukan yang hilang ketika aku sedih dan putus asa, bantulah aku menemukan harapan. Ketika aku sendirian dan ditinggalkan, bantulah aku menemukan cinta. Ketika aku tak dapat menemukan kehadiran Tuhan, bantulah aku menemukan iman. Ketika aku takut akan hari esok, bantulah aku menemukan keyakinan. Ketika aku lemah, bantulah aku menemukan keberanian. Ketika aku sakit, bantulah aku menemukan kesembuhan. Ketika aku berduka, bantulah aku menemukan penghiburan. Ketika aku marah, bantulah aku menemukan kerelaan. Ketika aku dalam kesulitan dan tidak tahu apa yang harus kulakukan, bantulah aku menemukan kehendak Tuhan.